faktor kontekstual dari organisasi. Apa itu kontekstual dari organisasi? Ada ukuran ya, ada teknologi, ada lingkungan organisasi. Ukuran itu apa? Ukuran organisasi, ada organisasi besar dan kecil. Pada organisasi besar, nih ya. Besar tuh berarti jumlah SDM-nya banyak, cabang usahanya banyak nah kalau sudah SDM banyak cabang usaha banyak resikonya juga cukup tinggi karena itu dia butuh pendekatan yang betul-betul uh, semua pegawainya itu harus disiplin karena itu dia harus pakai scientific approach kenapa kalau pakai uh, human relation approach ya karena kan kadang-kadang manusia itu punya kecenderungan untuk tidak disiplin ya Sekali dikasih hati, minta jantung. Jadi, kalau pakai pendekatan human relation approach beresiko. misalnya satu dikasih kelonggaran. Yang lain, minta kelonggaran. Ya, kalau semuanya longgar, akibatnya bisa terjadi mogok masal, misalnya akhirnya kerugian lebih besar bagi organisasi. Kalau ukurannya besar, maka pendekatannya. Sebaiknya saintifik. Kalau ukurannya kecil, maka pendekatannya human relation approach gitu ya. itu terlihat dari sisi konteks. Kemudian, lihat dari sisi teknologi untuk organisasi dengan ukuran besar, maka dia teknologinya biasanya menggunakan teknologi massa atau large batch production. Ya, teknologi masa. Nah Dengan teknologi masa, maka tentu membutuhkan pendekatan saintifik. Kenapa begitu? Kalau saintifik kan gampang. Udah, target misalnya bisa menghasilkan 10 produk per hari. Kalau target tidak tercapai, bonus eh, tidak dikasih. Kayak eh, Gojek misalnya ataupun Grab, wah maaf ini me, apa namanya menyebut merek ya ojek online lah katanya kata ojek online itu kan ada bonus kalau dia sudah bisa mencapai target ya untuk mengambil penumpang sampai berapa orang misalnya maka dia bisa memperoleh bonus. Nah kalau pendekatannya Human relation misalnya, aduh maaf nih target tidak tercapai karena tadi ada kecelakaan di jalan, ada ini, ada ini, ada ini. Nggak, perusahaan bisa rugi. Tapi kalau pakai scientific approach, terserah mau di jalan ada kendala, mau mobilnya tiba-tiba mogok, mau apa, tapi Anda tidak mencapai target maka tidak ada bonus. Begitu mencapai target maka dapat bonus. Lebih simpel hitungannya. Untuk organisasi tertentu, ya, seperti itu. Tapi misalnya dalam hal yang lain, boleh jadi pendekatannya harus uh, human relation. Contoh, kalau organisasinya universitas. itu uh, Metode yang paling rumit itu sebetulnya metode bimbingan skripsi, katakanlah seperti itu. Tidak ada metode yang seragam untuk membimbing skripsi. Kenapa? Karena orang Masing-masing orang punya karakter beda-beda, sehingga dosen menghadapi mahasiswa itu beda-beda. Kadang misalnya ada skripsi yang pada saat dibimbing itu dicorat-coret penuh sampai uh, coretannya banyak misalnya. Tapi ada yang nggak dicoret. Dosennya cuma bilang gini, ini salah, ini harus diperbaiki, cara memperbaikinya gini-gini. Tapi ditalar, tapi si... Draftnya tidak dicara-coret, perlakuannya beda-beda. Ada yang mahasiswanya dimarahin misalnya, ada yang eh, mahasiswanya tidak dimarahin. Kenapa bisa bisa seperti itu? Karena setiap orang berbeda-beda. Tidak bisa dipukul rata berdasarkan SOP untuk membimbing mahasiswa ya, tapi harus berdasarkan karakter masing-masing. Ini anak ini mah kalau belum dimarahin belum berubah misalnya. Tapi anak ini mah nggak bisa dimarahin. Kalau dia dimarahin itu langsung drop. Seperti itu. Bagaimana bisa tahu itu seiring dengan pengalaman perjalanan mengajar selama hampir 30 tahun misalnya. Jadi, eh, belajar dari pengalaman. Nah. Karena itulah struktural kontingensi memberi jawaban untuk organisasi dalam hal menggunakan pendekatan. Jadi ukuran organisasi menentukan pengembangan diferensiasi struktural, berhubungan negatif dengan tingkat sentralisasi, ukuran organisasi berkorelasi positif dengan tingkat formalisasi, serta berkaitan dengan ukuran komponen administrasi. Maknanya apa di situ? Jadi ukuran organisasi misalnya berhubungan negatif dengan tingkat sentralisasi, tingkat, tingkat sentralisasi. Jadi semakin besar organisasinya maka semakin tersentralisasi. Semakin kecil organisasinya maka semakin eh, sentralisasinya semakin kecil ya. Ukuran organisasi berkorelasi positif dengan tingkat formalisasi. Jadi semakin besar organisasi maka formalisasi semakin tinggi. Kemudian uh, ukuran komponen administrasi. Ya, administrasinya pun semakin kompleks ya kalau organisasinya besar. Lanjut Pak Beri. Selanjutnya teknologi. Ya. Kalau tadi kan ada ukuran, sekarang teknologi. Teknologi itu berkaitan dengan tingkat penggunaan teknologi dalam organisasi yang menentukan besaran struktur organisasi, ya, meliputi karakteristik input, proses, dan output. Nah, selanjutnya lingkungan. Jadi, kalau teknologi tadi, ya, kalau... Teknologinya, teknologi masa, maka itu pendekatannya scientific Tapi kalau teknologinya uh, small batch, maka pendekatannya bisa human relation approach. Kemudian, lingkungan-lingkungan juga bersifat uh, tidak pasti. Ya, ada lingkungan yang kepastiannya tinggi, ada lingkungan yang kepastiannya rendah. Lingkungan yang kepastiannya tinggi berarti lingkungan itu stabil. Maka, di situ dibutuhkan struktur organisasi yang mekanik, sedangkan lingkungan yang tidak stabil diperlukan organisasi yang bersifat organik. Nah, organisasi yang bersifat organik itu rata-rata menggunakan pendekatan human relation approach, sedangkan organisasi dengan... Uh, kondisi lingkungan yang stabil, biasanya menggunakan struktur organisasi yang mekanik, maka pendekatannya biasanya itu scientific approach. Ya. Lanjut Pak Deri. nah Strategi organisasi diperlukan terutama bagi pengembangan jaringan organisasi ke dalam divisi-divisi. Jadi, dalam struktur organisasi, selain tadi di atas ada CEO, chief executive officer, atau top management, maka ke bawahnya itu kan ada middle management maupun low management. Di low management ataupun middle management itu untuk menentukan organisasi ini mau kemana arahnya, atau dengan kata lain, Organisasi ini tujuannya apa? Gitu ya, Untuk mencapai tujuan itulah maka diperlukan unit-unit kerja di dalam organisasi yang kita sebut dengan divisi-divisi. Nah strategi organisasi diperlukan bagi pengembangan jaringan organisasi ke dalam divisi-divisi tadi. Gitu ya, Supaya sesuai divisi-divisi yang ada dalam hal pencapaian tujuan. Lanjut. Udah sampai di sini, ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau bertanya? Teman-teman yang lain? Kalau tidak ada, dicukupkan sampai di sini saja ya. Jangan lupa absennya. Beri, jangan lupa di-upload di YouTube ya. Untuk untuk kelas sore ya. ya terima kasih banyak. Uh, Mudah-mudahan sehat semua. Mudah-mudahan coronanya cepat berlalu ya. Amin. Amin. Amin. Kita akan kuliah secara luring ya. Amin. Baik, Amen. dengan demikian. Amen. Terima kasih, Bu. Ya, kita sama-sama baca doa kafaratul majelis subhanakallahumma warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum Assalamualaikum -oh, warahmatullahi